Harga emas antam hari ini di Pegadaian, Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 1.005.000, harga tersebut turun Rp 4.000 dibandingkan hari sebelumnya Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Logam mulia antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.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 Harga emas antam 1 gram, Rp 1.005.000, harga emas antam 2 gram, Rp 1.946.000, harga emas antam 3 gram, Rp 2.892.000, harga emas antam 5 gram, Rp 4.785.000, harga emas antam 10 gram, Rp 9.511.000. Sekian harga emas untuk tanggal 12 Mei tahun 2022.